Oke okay. Buat kalian bidadari-bidadari yang tak bersayap Aku ingin nyanyi sebuah lagu Ini dia bidadari bersayap tapi. Bidadari tak bersayap Datang padaku Dikirim Tuhan dalam Wujud wajah kamu Dikirim Tuhan dalam Wujud mata kamu Sampai habis umurku Sampai habis usia Maukah dirimu Hidup denganku Kaulah satu di hati Kau yang ceri Maukah ke dirimu hidup jangan katakan yes I do cari teman hidupku katakan yes I do hidup denganku diam diam aku mem Mendangi wajahnya Tuhanku sayang sekali wanita ini Tuhanku sayang sekali wanita ini Sampai habis umurku Sampai habis usia Maukah dirimu Sampai habis umurku Sampai habis usia Maukah dirimu Hidup denganku Kaulah satu di hati Katakan yes I do, jadi teman hidupku, katakan yes I do, hidup denganku.